Foto ini bikin bayi Chelsea Olivia dibilang kembaran suami, lahirnya putri pertama Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky, Nastusia Olivia Alinsky, pada 9 September 2016 lalu. Membuahkan kebahagiaan yang tiada terkira dari pasangan artis itu, publik pun turut bahagia. Kini banyak pihak yang menarkan siapa yang lebih mirip dengan Nastusya, belakangan. Glenn Alinsky lewat akun Instagram @glennalinsky Glenn menggugah sebuah foto terbaru Nastusya. Terlihat Glenn dan Chelsea Olivia memakaikan anak mereka sebuah mahkota yang terlihat megah di atas kepalanya. Tubuh anak mereka hanya dibalut dengan selimut uniknya. Glenn Alinsky langsung mendapat banyak komentar dari para netizen bahwa sang anak sangat mirip dengannya di foto tersebut Padahal Glenn Alinsky tidak bermaksud demikian Itu bisa dilihat dari keterangan fotonya Goodnight Sweet Dreams My cocoon Princess es. Aaron is exquisite 5 by Edrinaldia Yunar Chelsea. Swaying Brown. Ketik Glenn Alinsky sebagai keterangan fotonya. Minggu, tanggal 25 bulan 9 tahun 2016. Kemiripan wajah Nastusia dan Glenn. Salah satunya disampaikan oleh Edmina Garis Bawah Mirza Garis Bawah Toha 11, lucu bek wajahnya kipapanya, ujarnya. Bahkan, ada juga yang mengatakan kalau ayah dan anak itu bagaikan sosok kembar. Kembarannya Kak Glenn, kata Edkat Katrine 94. Komentar serupa lainnya juga datang dari Ed Adilarisma, Perses Kak Glenn hehehe, atau dari Ed Garis Bawah Mua yang menyampaikan. Glen banget ini, namun begitu ada juga yang memilih untuk memberi komentar soal balutan selimut di tubuh nastusya. "Kayak kepompong, kak," kata pemilik akun Etan Drian Syahrino. Foto-foto nastusia Olivia Alinsky sudah tak sedikit lagi. Pasangan pesinetra P. Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky belakangan memang rajin mengunggah foto putri mereka yang mengundang beragam komentar. Beberapa netizen ada yang tak setuju dengan beberapa pose yang dipamerkan. Mereka menganggap belum layak bagi bayi baru lahir untuk difoto dengan beberapa pose yang ada. Tapi... Tampaknya Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky satai saja. Dua minggu terakhir, nampaknya menjadi masa-masa yang sangat membahagiakan untuk pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Semua tentu karena kehadiran Nastusya Olivia Alinsky, putri pertama mereka yang lahir pada 9 September lalu, salah satu buktinya adalah Pasangan muda ini gitu rajin mendokumentasikan hari-hari pertama buah hati mereka, keduanya bahkan memilih jasa fotografer bayi profesional untuk keperluan ini hasilnya. Adalah sebuah foto menggemaskan yang memperlihatkan Nastusia tampak seperti sedang bertopang dagu dengan wajah yang terlihat tenang. Nastusya berpose dengan mata terpejam dan headband yang dihiasi bunga di kepalanya. Hei kamu putri mungil yang menggemaskan. at Olivia. tidur Nyenyak dan Mimpi Indah Sayang. Mommi loves you. Tulis Chelsea Olivia pada foto yang ia unggah Jumat tanggal 23 bulan 9 tahun 2016. Ini meski terlihat lucu, ternyata foto ini malah membuat sejumlah netizen khawatir pasalnya. Mereka khawatir pose bertopang Dagunastusya akan mencederai sang bayi mungil tersebut Gemesin sih gemesin, tapi kasihan babynya masih raputu tulangnya Tutur pemilik akun Edhertati Demka. Hal serupa dinyatakan oleh etrosita lelarosita Kasihan Kak Chelsea si Olivia Tubuh babynya masih sangat kecil dan tulangnya belum sekuat Balita itu masih baby banget Cuta sih tapi ngilu aku liatnya Begitu pula dengan etrosita rasa saliem, apa papa kayak gitu? Kasihan si baby dalam video di balik layar yang diunggah oleh Glenn Alinsky. Diperlihatkan bagaimana cara foto ini diambil, yakni seorang asisten fotografer memegang kepala nastusnya sekaligus menjaga posenya dengan hati-hati. Di luar kekhawatiran ini, banyak pula netizen yang memuji posen nastusnya. Ini dulu, lucunya tulis. At sama garis bawah jen ia ampun gemes deh lihat nih et garis bawah lubis 87 menimpali